Belajar dari buah-buahan, kita analogikan sebagai buah-buah ini. Kita anggap adalah produk yang kita hasilkan: ada buah durian, buah nanas, buah mangga, dan buah pisang. Nah, di buah durian ini, kita lihat dari tampilannya dulu. Untuk dari tampilan jelas berduri, dan ketika kita pegang pun eh, tidak enak ya tidak tidak tidak bisa membawanya dengan satu tangan aja dipegang gitu. Harus perlu tali. Kemudian kalau buah nanas ini permukaannya yang kasar, kita pegang langsung juga kayaknya kurang nyaman di tangan sehingga butuh kantong plastik. Nah, untuk mangga ini permukaannya halus. Kita pegang agak besar tapi masih enak enaklah digenggam. Nah, untuk pisang ini enak nih untuk digenggam. Pas di tangan. Nah, kemudian bagaimana kita ketika membukanya? Nah, untuk durian ini, kita bukanya tidak setiap orang bisa membuka durian ya. Orang-orang tertentu mungkin yang bisa membukanya, yang biasanya bakul durian itu yang buka buah durian. Nah, kalau di buah durian ini, yang pertama bukanya susah, perlu alat, bantu, yaitu pisau. Mungkin ada yang pakai sendal, diinjek-injek tapi di jurian ini masih enak ada jalur untuk membukanya ada garis yang warnanya ada hitam itu itu adalah petunjuk untuk kita membukanya bagian mana yang harus kita buka kemudian nanas nah ini saya masih bingung bagaimana cara mengupas nanas secara efektif karena untuk mengupas nanas sih, butuh waktu 15 menit sendiri, sedangkan makannya hanya 1 menit. Karena di bagian nanas itu ada lubang-lubang hitam yang harus kita hilangkan satu persatu, sehingga agak membuat pengguna itu agak susah. Kemudian mangga. Nah, untuk mengupas mangga ini relatif lebih mudah dengan menggunakan pisau, akan tetapi Ketika kita tidak berhati-hati, maka daging yang pada mangga tersebut akan ikut terkelupas, sehingga daging yang seharusnya kita makan malah terbuang sia-sia. Nah, kita bandingkan dengan pisang. Nah, sekarang kita belajar sebuah produk itu dari sebuah pisang. Pisang itu eh, dilihat halus dari sisi kulitnya, kemudian dari... Petunjuknya ada garis-garis untuk alur di mana kita bisa membukanya. Dan untuk membukanya kita tidak perlu alat apapun. Hanya dengan menggunakan tangan saja kita bisa mengupasnya. Semua orang pasti bisa mengupas pisang. Nah Itu adalah contoh mengenai bagaimana UI UX yang bagus di produk-produk yang sering kita lihat ya, nah, berbicara mengenai UI-UX, UI-UX itu pasti berkesinambungan, ber selalu dipasangkan UI dengan UX, Akan tetapi apakah UI-UX itu sama? Tadi mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Bapak Ripto, apa perbedaan UI dan UX, Nah, kalau saya analogikan UI dan UX itu seperti gunung es yang hanya terlihat uh, di bagian atasnya saja dan di bagian gunung es yang lainnya ada terletak di bawah lautan. Nah, user ini kita ibaratkan berada di dalam kapal dan melihat gunung es tersebut. Jadi, bagian yang terlihat hanyalah bagian UI-nya saja. Ada komponennya yaitu ada colors, shape, lines, tekstur, ada juga shadow, icon, image, layout, typography. Bagaimana tampilan secara fisiknya, itu adalah UI. Kemudian bagian UX ini mungkin lebih banyak berpengaruh di produk tersebut dibandingkan di UI. Ada user research Brandingnya bagaimana? Secara psikologi, bagaimana orang tersebut menggunakan produk ini? Kemudian, skenario user flow-nya ketika kita menggunakan itu harus seperti apa? Ada lagi wireframe atau prototypes? Nah, ada juga quality dan performance. Ini mempengaruhi ya, kalau kualitasnya dan performanya buruk, tentu user. Juga akan kecewa, sehingga tidak akan menggunakan produk tersebut. Terus, bagaimana interaction desainnya? Untuk interaction desain ini adalah bagaimana ketika kita mengakses sebuah tombol, itu apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi ketika tombol tersebut kita berikan trigger, apakah goyang-goyang atau sedo. Nah, itu adalah interaction, kemudian berpindah kemana. Ada lagi information, information architecture. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi, menata informasi secara epic di sebuah uh, aplikasi yang kita kembangkan. Ini ada juga emosional, kita bisa mempengaruhi emosional UX. Jadi, kesimpulannya, UX itu tidak, UI itu tidak sama dengan UX. UI itu... Uh, apa yang terlihat how it looks and UX how it work works and feels jadi uh, untuk UI apa yang terlihat dan UX apa yang bekerja dan apa yang kita rasakan kemudian untuk UI ini bagaimana membuat interface itu beautiful tapi kalau UX bagaimana membuat interface ini useful jadi yang satu diusahakan biar cantik, tapi yang satu, yang penting, bisa digunakan. Kita berikan contoh lagi, ini adalah contoh secara tampilan UI itu bagus, tapi secara UX-nya jelek. Nah, secara tampilan, ini artis, artistik ya, terlihat ada telinganya, ada warnanya juga bagus, tetapi ketika penggunaan ternyata tidak tepat Yang bagian telinga itu akan mencolok ke mata ketika digunakan Terus ini adalah gambar yang mungkin sering kita lihat Ada seseorang yang berjalan menggunakan jalan tikus Akan tetapi desain dari arsitek tersebut adalah lurus Terus belok ke kiri Nah dari antara desain dan dan user ternyata tidak inline. Nah, oleh karena itu diperlukanlah UX. Kita tahu apa kebutuhan dari user. Terus kita berikan desain yang sesuai dengan kebutuhan user. Tentu kalau lewat yang jalan tikus, dia lebih efektif ya dibandingkan harus mengikuti jalan yang sudah ada.